assalamualaikum selamat datang di channel dia cecek kali ini aku mau bikin cemilan ini favorit anak aku banget cemilan yang terbuat dari keju nah ini aku siapin tepung terigu dulu ini aku aduk-aduk kasih air sedikit dulu biar semuanya tercampur rata kalau semuanya sudah tercampur rata ini aku mau tambahin air sedikit lagi supaya ini enggak terlalu kental jadi untuk teksturnya jangan terlalu kental banget dan jangan terlalu encer karena ini sebagai fungsi perekatnya. Jadi kalau terlalu kental ini nanti kita jadi boros tepungnya, kalau terlalu encer juga tidak bisa merekat di kulit lumpianya. Nah, sekarang mau aku iris-iris dulu kejunya. Untuk keju yang ini untuk aku jadiin sebagai isian nah, kayak gini ya ini aku pakai wincis karena ini ekonomis banget, harganya murah dan isinya agak banyakan juga kejunya nggak terlalu asin nah, ini aku iris tipis dulu seperti ini, iris-iris semuanya seperti ini ya kalau sudah kita iris tipis-tipis seperti ini, selanjutnya aku mau iris menjadi beberapa bagian lagi, nah ini udah hampir selesai setelah selesai kita iris seperti ini kita iris menjadi korek api kayak gini ya kita iris korek api kecil-kecil seperti ini nah supaya cepat kalian bisa menumpuknya dan mengirisnya secara bersamaan nah seperti ini langsung aja aku iris langsung aku tumpuk dan aku iris kecil-kecil kalau kejunya udah selesai kita iris semuanya Ini aku siapin kulit lumpianya Untuk kulit lumpianya ini aku beli langsung jadi Nah kayak gini udah aku pisahin Ini tipis banget Dan ini aku mau kasih isian dulu Untuk isiannya aku kasih isian keju kayak gini ya Aku ambil satu dan ini aku siapin dulu Aku gulung-gulung dengan kulit lumpianya seperti ini Dan di bagian ujungnya nanti aku mau kasih perekat dan ini perekat yang kita buat tadi Langsung aja kita olesin Di bagian ujung seperti ini Nah setelah itu Kita lipat lagi Nah seperti ini Jadi ini bener-bener nggak -bener bakalan Terbuka lagi Dan lakukan semuanya sampai habis Dan ini hasilnya Ini banyak banget ini tuh ekonomis banget jadi ini aku sebagian mau simpan di freezer dan sebagian mau aku goreng dulu nah ini udah aku siapin minyaknya yang udah aku panasin langsung aja aku masukin cheese rollnya seperti ini kita goreng dulu sampai mateng ya ini nanti kita tungguin sampai benar-benar panas Nah untuk menggoreng cheese roll ini juga nggak terlalu lama juga Ini sebentar aja udah mateng Karena kulit lumpianya ini bener-bener tipis banget Dan cepet banget kalau digoreng Kalau sudah agak kecoklatan Kita tes sudah agak kecoklatan Ini nanti langsung aja kita balik-balik ya Seperti ini Ini udah kecoklatan Ini udah siap banget untuk kita angkat dan tiriskan Nah ini udah kita tiriskan seperti ini setelah kita angkat semuanya ini posisikan kulit lumpia ini menjadi kayak agak miring kayak gini ya supaya minyak yang ada di dalam tuh bisa turun dan enggak mengendap di dalam jadi ini enggak terlalu ngeresap minyak kita tungguin sampai benar-benar minyaknya kering dulu baru nanti kita sajikan dan ini udah agak kering ini aku mau sajikan dulu aku mau pindahkan dulu ke piring saji kayak gini ya, aku tata kayak gini untuk banyak penyajiannya itu sesuai selera kalian aja dan ini aku mau nyajiin 6 biji kayak gini ya setelah itu aku mau kasih topping, untuk toppingnya ini aku kasih glaze. ini glassnya langsung beli jadi kayak gitu, ini rasa maca. Aku kasih sebagian rasa maca kayak gini. Nah, dan sebagian lagi, ini nanti aku mau kasih juga glaze yang rasa strawberry. Untuk rasa macanya kayak gini, kalau udah selesai kita kasih separuh aja. Ini aku mau kasih glaze yang rasa strawberry ya. Ini juga aku kasih separuh bagian aja. Dan untuk tengahnya, jangan terlalu banyak ngasihnya karena ini nanti aku mau kasih topping keju di atasnya nah ini aku mau kasih parutan keju seperti ini ini benar-benar enak banget gurih banget ini cemilannya kesukaan banget anak aku karena ada rasa manis dan gurihnya kalau untuk aku jual biasanya aku nyesuain permintaan pembeli misalkan minta pakai rasa coklat maupun maca aja juga bisa. Untuk toppingnya juga menyesuaikan Sesuai permintaan pembeli Ini aku biasanya nyediain topping Rasa keju dan juga rasa coklat Nah untuk kalau aku jual Aku biasanya packingnya ini Kayak gini Aku kasih 5 biji Aku masukin ke dalam box Kayak gini dan ini ada yang minta Rasa maca aja juga bisa Dan Terima kasih udah nonton video ini Sampai habis Wassalamualaikum